Ingat, merokok jangan takut mati. Kalau mati, kan ada koreng untuk hidupin lagi. Like. Jauh. Baik, saya sudah mendapatkan rasa asli dari tembakau Marlboro ini. Sekarang saya akan merokok menggunakan pipa dari bahan kayu Nagasari. Sudah terpasang, pres, presisi tidak lopok seperti ini lopang multi sekarang saya akan menikmati rokok tembakau pabrik Malboro ini dengan menggunakan pipa kayu bahan kayu nagasari seperti Assalamualaikum, salam damai sejahtera bagi kita semua. Bersuastiasu, um namu budaya. Jumpa kembali dengan saya di channel ini Channel ini tidak bermaksud untuk mengajari atau mengajak orang yang belum merokok untuk mencoba rokok, tapi bagi yang sudah kadung merokok, yuk kita kimon, ikuti video selanjutnya. Mari kita lihat sisi dari yang lain dari mengenai rokok, jadi kita bisa membuka peluang usaha untuk bisnis singwe. Di saat pandemi seperti ini, pria ganteng itu relatif, tapi kalau pria yang linting itu baru namanya kreatif, sobat. Singwe hemat murah permaram. Yuk, kita hijrah ke singwe. Semoga ini mau masyarakat semakin tinggi untuk mencoba beralih menggunakan toko tinggwe sehingga industri rokok, UKM Mikro semakin menggeliat maju Sobat Lintinger, pencinta asap tempat kosa Indonesia Raya kali ini saya akan mereview aksesoris tinggwe yakni pipa pipa ini seperti ini penampakannya. Seperti ini, Sobat Linting, Ini pipa kayu bahan lokal original Indonesia, kayu nagasari. Ini sudah makin langka. Ini bentuknya bulat ujung sampai ke ujung, lubang cukup lebar. Ujung lubang berikutnya di sisi yang lain ini ada ringnya. Menggapi piring, multi untuk ukuran reguler, standar, mil, dan PC, robot kecil, bahkan atau linting tangan, tetapi ini finishing halus, tapi istimewa. Ini tidak ada pewarna tambahan lagi, ya. Asli di luar seperti ini, warnanya di dalam juga sama. finishing rapi, bagus tanpa bahan atau warna tambahan lainnya tanpa ditambah dengan pernis supaya mengkilat atau litur supaya mirip atau warna eh, Vipai ini, seperti ini ingat saya akan coba merasakan rokok sensasi merokok dengan pipa ini saya akan coba melinting dulu dengan Alat yang sederhana ini, hand roller, dan tembakau yang saya gunakan untuk tempat pabrian. Ini Marlboro, sobat ini Oke, Saya akan linting dulu. Ini papi replika Marlboro ya iruan, ini, tawar tidak ada rasa. Nah, jadi coba tinggalkan pokoknya kita coba dengan saya akan bakar dulu mencicipi rokok aslinya sebelum menggunakan pipa kayu Nagasari ini seperti saya sudah mendapatkan rasa asli dari tempat kau Malpur ini sekarang saya akan merokok menggunakan pipa dari bahan kayu Nagasari ini seperti ini sudah terpasang pres presisi tidak lopok seperti ini lubang multi sekarang saya akan menikmati Rokok tembakau pabrik Anmalburu ini dengan menggunakan pipa kayu bahan kayu nagasari. tariannya ini manfaat merokok menggunakan pipa yang pertama itu menghindari jari supaya tidak kuning terkena nikotin terlalu dekat seperti ini coba yang pertama jari tidak kuning terkena nikotin yang kedua penampilan semakin keren gagah Dan tentunya menambah kenikmatan dari rokok itu sendiri. Coba ini. So, Kripoal. Wow. Rokok kami memang bukan buatan pabrik, tapi rasa, aroma, kualitas tidak kalah dengan rokok pabrikan. Yuk, hijrah ke tingwe, hemat, murah, turmaram. Di era pandemi seperti ini, stok asap kita tidak takut, habis. Pria ganteng itu relatif, tapi pria yang mau melinting Dewi itu baru namanya pria kreatif. Mama glowing, mama shopping, papang linting. Jajalah tembakau Indonesia, jajalah petani tembakau, jajalah rokok tingui. Semoga animo masyarakat semakin tinggi untuk mencoba rokok tingui sehingga usaha bisnis tembakau dan rokok di Indonesia semakin menggeliat maju dan kita bisa buka usaha tembakau tinggi tentunya tinggi banyak varian tembakau original, tembakau aromatis dan tembakau tentunya pabrikan merek-merek pabrikan. sobat lintingkan tadi review saya tentang uh, pipa rokok. Kayu dari bahan Kayu Nagasari Terima kasih buat sobat yang sudah Memberikan subscribe Like, komen Dan share untuk video-video di channel ini ya. Salam sehat Salam selalu Ingat, merokok jangan takut mati Kalau mati, kan ada orang yang tunggu Jauh Ingat, merokok jangan takut mati. Kalau mati, kan ada sekor yang untuk hidupin lagi. Ciao.